Proses sterilisasi alat kultur jaringan Ini menggunakan alat yang bernama autoclave Seperti gambar yang tersedia Pada langkah awal proses sterilisasi alat kultur jaringan ini Yaitu dengan menyediakan alat kultur jaringan itu sendiri Yang berupa botol kultur, petri dish, beaker glass, dan alat lainnya Selanjutnya yaitu mencuci semua alat kultur jaringan dengan menggunakan deterjen dengan keadaan air yang mengalir hingga bersih tujuannya agar menghilangkan organisme yang tersedia pada alat-alat kultur jaringan tersebut setelah melakukan pencucian pada alat-alat kultur jaringan ini kita melakukan tahap yang berikutnya yaitu perendaman alat-alat dengan larutan baik clean dan dibiarkan selama 15 menit direndam yang bertujuan untuk mematikan mikroorganisme mikro yang ada di, di alat tersebut setelah direndam dicuci dengan air yang bersih dan air yang mengalir setelah kita melewati tahap perendaman alat kultur jaringan menggunakan bakelin kemudian kita melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembungkusan alat kultur menggunakan kertas tujuan kita menggunakan kertas yaitu agar pada saat proses sterilisasi di dalam autoclave tidak terjadi tekanan atau benturan pada sterilisasi yang berdampak alat kultur jaringan kita pecah pada tahap akhir proses sterilisasi alat kultur ini kita menggunakan alat yang bernama autoclave yang telah dimasukkan ke dalam alat itu air air aquades yang melebihi batas besi seperti yang di lingkaran kemudian masukkan pancinya dan kita masukkan satu persatu dan kita susun agar alat-alat muat di dalamnya Setelah semua alat kultur masuk ke dalam autoclave lalu atur timer autoclave selama 5-60 menit dengan suhu 121 derajat celcius dengan tekanan 17,5 PSI. ruang persiapan adalah ruang yang digunakan untuk mempersiapkan media kultur dan bahan serta alat yang akan digunakan seperti tempat mencuci alat-alat laboratorium dan tempat penyimpanan alat-alat gelas sterilisasi ruang persiapan yaitu dengan menggunakan kemoceng membersihkan meja ruang persiapan kemudian menyapu lantai dengan bersih setelah menyapu kita lakukan pengepelan pada lantai dengan menggunakan alkohol 90% atau bisa digantikan dengan penol. Ruang inokulasi adalah ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan dan percobaan. Inokulasi dapat dilakukan pada sebuah kotak kaca yang biasanya disebut dengan laminar airflow. Proses sterilisasi ruangan inokulasi Yaitu dengan membersihkan meja inokulasi dengan menggunakan komoceng Lalu kemudian menyapu lantai ruang inokulasi dengan menggunakan sapu serta mengepelnya Ruang inkubasi adalah ruang yang berisi rak-rak kultur Yang berfungsi untuk menampung botol-botol kurtul yang berisi tanaman Ruangan ini merupakan ruangan yang paling besar dibandingkan dengan ruangan yang lainnya. Dan rak ini juga dilengkapi dengan lampu-lampu yang bersumber cahaya bagi tanaman kultur. Selain sumber cahaya, ruangan ini juga harus dilengkapi dengan AC, pengukur suhu dan kelembapan, serta timer yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis. Sterilisasi ruangan inkubasi yaitu dengan cara membersihkan menggunakan kemoceng, rak, kultur jaringan, kemudian membersihkan lantai ruangan inkubasi, kemudian menyemprotkan alkohol sebesar 90% pada rak inkubasi, serta menyemprotkan ruang inkubasi dengan larutan formalin 1% dan jangan memasuki ruangan yang telah disemprot formalin selama 24 jam. realisasi explain ringan direndam dalam cairan pemutih pakaian 20% selama 10 menit lalu dibilas dengan air steril setelah itu explain direndam lagi dengan pemutih pakaian 15% selama 10 menit kemudian bilas lagi dan terakhir explain direndam dengan cairan pemutih pakaian selama 10 menit lalu air dibilas tiga kali sterilisasi sedang explain kultur jaringan direndam dalam larutan hgc 12 0,1 sampai 0,5 mg per liter selama 7 menit lalu bilas dengan air steril setelah itu explain direndam lagi dengan cairan pemutih pakaian 15% selama 10 menit, kemudian bilas lagi dengan air steril. Dan terakhir, direndam dalam cairan pemutih pakaian 10% selama 10 menit, lalu bilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Tertiary keras, explain kultur jaringan direndam dalam HGT 12 0,1 sampai 0,5 mg Per liter selama 10 menit lalu bilas dengan air steril setelah itu explain direndam dalam alkohol 90% selama 15 menit kemudian bilas dengan air steril dan terakhir explain direndam dalam cairan pemutih pakaian 20% selama 10 menit kemudian bilas dengan air steril sebanyak tiga kali